oke okay, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Fajar Official 2022 yang akan selalu menemani anda nih pun anda berada kita akan mengisi kekosongan kita dengan berita-berita terkini bahkan ilmu pun sekalian bahkan kita bisa mengulas toko maka setelah ini kita lihat cuplikan setelah ini oke, tanpa lama-lama kita disini akan akan membahas atau mengulas seorang tokoh yang sangat fenomenal di dalam dunia Islam. Ini adik-adik mungkin tidak tahu adik-adik sekarang. Mungkin adik-adik tahunya cuma Marvel, film-film tapi kakak akan memberitahukan Anda semua kita mempunyai partner dalam Islam yang sangat istimewa. Nah, siapa partner ini? Nah, dia bernama Sultan Muhammad Al-Fatih atau dipanggil dengan Sultan Mehmed II. Nah, kenapa beliau beliau hebat? Seribu tahun yang lalu, Rasulullah telah bersabda bahwasanya Latuf Tahanah al falani mal Amiru Amiruha falani dari Kaljais tidak akan tertahlukkan Konstantinopel tanpa sebaik-baiknya pasukan dan sebaik-baiknya pemimpin hadis riwayat ah, hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini kita lihat nih Rasulullah telah bersabda bahwasanya Konstantinopel tidak akan ditahlukkan oleh seseorang yang biasa-biasa saja -biasa pastinya pasti ditahlukkan juga oleh Seorang pemimpin yang hebat, bahkan tentaranya pun juga hebat lah maka siapakah dia? Nah, inilah dia Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmet II Al Fatih yang populer dengan, dengan nama Sultan Mehmed II ini merupakan salah satu panglima perang terkemuka Kemasyurannya ini disandingkan dengan kemasyuran panglima Islam yang lain Seperti Salahuddin Al-Ayubid Al di dunia barat Atau kita sebut dengan Sultan Saladin Dan juga Khalid bin Walid Mehmet mendapat julukan Muhammad Al-Fatih sebagai penahluk Konstantinopel pada tahun 1453 Hijriah. Mehmet juga merupakan penguasa Usmani ketujuh setelah bapaknya yaitu Sultan Murad II di tahun 1444 hingga tahun 1446 Masehi beliau ini dilahirkan di tanggal 30 Maret 1432 di Edirne ibu kota Usmania jadi dulu belum punya kota sebelum ada kota Usmania itu Edirne ini masih milik Romawi, tapi setelah ditahlukkan maka ibu kota Usmani dipindah ke Edirne. Orang-orang bisa menyebut dengan nama Andriya Nopel ketika itu. Nah, Mehmet ini adalah anak dari Sultan Murad ke-2 bapaknya. Saat masih belia atau berumur 11 tahun, ia dikirim untuk memerintah Amasya sebagai anak Sultan. Bagaimana? Umur 11 tahun belia sudah ditugaskan sebagai gubernur di Amasya untuk uh, memimpin ketika itu. Nah, ketika dia memimpin, dia mendapatkan banyak ilmu. Ia bahkan sempat menguasai enam bahasa ketika itu nah, salah satu gurunya jadi salah satu gurunya itu adalah Syekh uh, Muhammad Syamsudin bin Hamzah dan juga Syekh Ahmad Qurani nah, ada dua seorang ulama yang selalu mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih ini memiliki sifat yaitu ahli polimet ahli polimet itu dalam arti bahasa Indonesia adalah ulama yang bisa semuanya jadi ulamanya bisa nahwu, bisa sorof, bisa bahasa Arab bahkan Ahli polemik nih bisa semuanya bahkan mantik ilmu kalam pun bisa semuanya ini namanya ahli polimet. ini adalah guru-gurunya Alfatih ada Asam Sudin dan Syah Ahmad Al Qurani nah ini adalah dua guru yang terkemuka dan dia ini yang akan memengaruhi Mehmet hingga punya hasrat untuk menaklukkan Konstantinopel yang dikuasain oleh kekaisaran Romawi Timur dan menjadi salah satu pusat gereja ortodoks di dunia. Nah, pada tahun 1444, Sultan Murad menyerahkan kekuasaannya pada Mehmed yang saat itu masih berumur 12 tahun. Bayangkan, 12 tahun udah menjadi sultan. Diuji ketika umur 11 tahun menjadi gubernur. Nah, maka sekarang udah waktunya untuk menjadi sultan. Sebenarnya nih, ada berita bahwasannya Mehmed ini tidak, tidak ditakdirkan menjadi sultan. Karena dia ini anak ketiga guys. Nah, dia masih punya dua kakak lagi, tapi ternyata dua kakaknya ini terbunuh nah, maka mau nggak mau Al-Fatih yang menggantikan bapaknya ketika itu jadi gitu guys ya ceritanya nah, kita lanjutkan lagi pada periode pertama kekuasaannya Usmani diserang pasukan Hungaria bayangkan anak berumur 12 tahun tiba-tiba langsung diserang oleh pasukan Hungaria nah, bahkan ketika itu Mehmet meminta kembali kepada ayahnya untuk naik tahta ini bunyi suratnya jadi Mehmet ini masih kecil tiba-tiba diserang juga oleh Romawi ketika itu. Nah, dia SMS ke bapaknya dengan surat, dia bilang, "Bapak, yang sultan sekarang aku atau Wayahanda. Nah, kalau aku yang sultan, maka aku suruh bapak dan pasukannya untuk ma maju ke Medan perang. Tapi jika bapak sultannya, maka bapak beri, berikan perintah buat memimpin pasukan bapak menuju Romawi seperti itu." Jadi, intinya sama intinya berarti dia bapaknya yang disuruh memimpin ketika itu. Nah, Akhirnya mau gak mau akhirnya Al-Fatih memberikan lagi kepemimpinannya sebagai Sultan ke bapaknya sendiri. Nah, tapi Murad menolak. Nah, tapi setelah dikasih jawaban seperti itu akhirnya Murad akhirnya mematuhi mem mem perintah Mehmet Ia pun memimpin pasukan Usmani melawan koalisi tentara Hungaria, Polandia dan Wallachia. Nah, Wallachia ini ketika-ketika dipimpin oleh Vlad Dracula. Tapi kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terus pada tahun 1444, pada pertempuran di Farna, pasukan Hungaria dan sekutunya berhasil dikalahkan Murad. Nah, Murad kemudian na naik lahta lagi 1451 sampai wafat. kemudian digantikan oleh Muhammad Al-Fatih di usia ke-19 tahun. Jadi nanti Al-Fatih ini menggantikan lagi bapaknya di usia 19 tahun guys. Nah, jadi... Setelah selisih, setelah diberikan lagi ke kamu 12 tahun nanti, ada selisih kekosongan. Nih, di sini al-Fatih mulai belajar, belajar cara strategi perang, sering ikut perang, bagaimana cara itu politik, cara berdiplomasi dengan negara lain. Dari sini belajar, ketika udah bapaknya udah wafat, maka beliau udah siap untuk mengajikan bapaknya ketika Tuhan. Setelah naik tahta, Mehmet mulai memusatkan perhatiannya, merebut Konstantinopel stadion nah. Langkah yang dilakukan dia pertama kali adalah memperkuat armada lautnya. Terutama di Selat Borporus. Ia juga membangun benteng Rumeli Hisari di tepi Erwak Bosporus. Jadi, di, Borpo, di Selat Borporus itu ada satu benteng. Namanya Benteng Anadolu Hisari atau uh, Benteng Anatolia. Di sini yang yang membangun adalah nenek moyangnya Alfati. Ya. Singkat cerita, Alfati ini mencari cara bagaimana Romawi terpotong pema, apa pasokan makanannya. Nah, maka Al-Fatih pun punya ide bahwasanya dia harus buat bikin dua benteng. Jadi ketika ada yang lewat ketika itu pemasok makanan atau kapal maka bisa dicegat dan disuruh bayar upeti ketika itu lah. Al-Fatih menyuruh 3 tiga, tiga orang perdana menteri yang yang selalu bersama dia nih, ada perdana menteri yang namanya Halil Pasha. Halil Pasha ini adalah orang yang sudah menjadi perdana menteri, itu udah dari zaman bapaknya. Yang kedua ada Saruja Sarujapasa dan Zaganos Pasha. Nah ini diberi lomba-lomba untuk membangun benteng Anado, uh, Romeli Hisari Nah ini tiga benteng Bahkan ketika itu bentengnya berbentuk Nabi Muhammad Nah isi, bahkan di sini ke, ketika membuat benteng sempat ada namanya gangguan dari Romawi Romawi, Romawi ketika itu memberikan surat ke Al-Fatih Jangan per, bilang dia mengancam Kok berani-beraninya mau bikin benteng Padahal dulu nenek wayang kamu bikin benteng pun dia izin kamu gak izin alfatih dia dengan lantangnya kayak itu ingat sultan yang dulu adalah bukan sultan yang sekarang sultan yang sekarang adalah berbeda sebenarnya ini praktis membuat angkatan laut Usmaniyah menguasai selat ini dipotong tenggolokannya guys jadi bagaimana kita membuat kerongkongan di tengah-tengah laut untuk memberikan uh, uh, pemberhentian pemasukan makanan ke dalam Daerah Konstantinopel tersebut. Nah, pada 1453 pengepungan terhadap Konstantinopel dimulai, masya Allah. Sekitar 200.000 pasukan Islam mengepung kota yang sudah berusia 1.500 tahun. Tak kurang 320 kapal pun dikerahkan oleh Al Fatih. Bayangkan, anak seorang anak mana yang bisa memobilisasi 200.000 orang? Bayangkan, padahal mobilisasi itu ada orang-orang yang lebih tua daripada dia, tapi dia bisa memobilisasi memobilisasi orang-orang sebanyak itu mengurus makanannya mengurus administrasinya bahkan pembuangan hajat sehari-hari pun yang ngurus sultan banget hmm. jadi uh, kemuliaan al-fateh ini beliau ini selalu memberikan setiap satu batalion atau satu tenda adalah ulama nah, jadi setiap mau perang itu dinasihatin dulu dikasih nasihat dikasih masukan dikasih ceramah bahkan disuruh baca Quran surat hajud jadi ketika kita udah berperang itu kita udah siap mati. Emang bener-bener jihad, fi Emang bener-bener gozi. Pernah gak kamu, eh, pernah gak kamu semua dengar gozi? Gozi itu adalah jiwa setia dengan Sultan untuk membela negaranya sendiri. Nah itu ini yang ditetapkan dari zaman-zaman nenek -zaman moyangnya Al Fatih, dari Sultan Orhan, Sultan Osman, eh, Portugal ini semua punya jiwa-jiwa gozi. Nah, saat itu kaisar Romawi timbul menjaga pantainya dengan membuat ranjau ran, uh, dari rantai besi untuk menghadal kapal perang tentara Islam Mehmet kemudian memerintahkan pasukannya untuk menaikkan kapal-kapal yang lebih kecil ke darat nah, berbagai cara telah dilakukan perang udah mencapai 50 hari bahkan ketika lewat laut yang di selatan itu tidak bisa dilewatin karena apa guys? karena adanya rantai yang diameternya itu 4 cm bayangkan dan rantai ini berhasil menenggelamkan 400 kapal dari kesultanan Turki Smani. Bahkan mereka itu pemimpinnya adalah Sulaiman Boltoğlu. Dia sempat gagal dan sempat putus asa karena dia udah tidak bisa memimpin pasukannya. Tapi Al Fatih tetap mem memaafkannya ter tersebut. Nah, setelah itu bingung nih bagaimana sih caranya kita bisa menggempur konvoi dari arah laut? Karena yang paling rawan apa paling gampang ditembus itu yang laut. Akhirnya Al Fatih berusulan bahasanya besok pagi kita akan mulai nih kita akan mulai sebuah sesuatu hal yang kejutan ingat dulu Rasul eh, Rasul itu dulu kalau memberikan sebuah strategi perang itu mesti kejutan terus seperti peristiwa eh, Perang Kondak beliau Dima membuat sebuah parit nah, inilah yang yang menjadi motivasi al fatih membuat sebuah parit tapi kali ini tidak buat parit kali ini tapi dia akan memutar 70 kapal naik ke dalam bukit Galata ke atas bukit Galata bayangkan 70 kapal dinaikkan di atas Bukit Galata. Yang dilakukan apa pertama kali? Yang dilakukan adalah menaruh batang di atas tanah, terus dilumuri minyak hewan, terus dilajukan kapal di atasnya. Ya. Sampai ketika pagi itu, tempat yang paling aman di Kusantinopel menjadi tempat paling rawan. Bayangkan. Para penduduk di sana telah dikejutkan oleh 70 kapal-kapal Turki Utsmani. Pada 1453 itu, pasukan Mehmet setelah bertempur selama 50 hari berhasil masuk ke Kota Konstantinopel, merebut dan menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur. Kaisar Konstantinus IX meninggal pada hari penaklukan Penguasa terakhir Konstantinopel itu dikabarkan tewas bersama pasukannya yang tersisa setelah menaklukkan Konstantinopel. Mehmet kemudian memindahkan ibu kota al Utsmani dari Edirne ke Konstantinopel. Nah, setelah karena pagi-pagi itu karena ketika itu al-fateh itu niatnya di pagi hari itu dia di tanggal 29 eh, aprilnya itu semua orang tidak boleh perang kita fokus puasa, sholat, trawati, tahajud nanti kita perangnya nanti malam pertengahan malam jam 1 maka nanti al-fateh mengerahkan 3 kali pasukan pasukan yang pertama itu jam 1 hingga jam 4 subuh itu pasukan yang bikin capek doang jadi pasukan otak yang bikin capek doang ha. Abis itu nanti 4 sampai jam 5 itu pasukan yang bikin capek doang tapi direkrut dari pasukan pasukan orang-orang yang dewasa. Nah, nanti udah sebelum subuh Al-Fatih telah mengerahkan pasukan andalannya yaitu pasukan jenis seri sejumlah ya baik banget sih jumlahnya untuk menyerbu masuk ke dalam benteng. Enggak nyampain 15 menit guys, 100 ribu pasukan sudah menghan sudah masuk ke dalam kota, bayangkan. Kota sudah hancur digempur oleh pasukan Al-Fatih Penaklukan ini membuktikan kehebatan Mehmed II dan kebesaran Mehmed sebagai Panglima Islam Inilah penaklukan yang diimpikan oleh semua Panglima Islam karena dalam hadis Ahmad Nabi Muhammad menyebutkan kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam, pemimpinnya yang melalukannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan prajurit yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya prajurit. Kalau menguasai Konstantinopel, Muhammad tidak lantas menghancurkan bangunan gereja di sana. Ia membiarkan gereja Ortodoks Hagia Sophia tetap berdiri dan membiarkan simbol-simbol Kristen di dalamnya dan hanya menutup simbol-simbol dalam dan menutup simbol-simbol itu dengan simbol Islam. Jadi simbol Bunda Maria ditutup dengan simbol lafal Allah seperti itu. Tapi tidak dianjurkan Peningkatan Kristen itu tidak di, tidak dianjurkan. Bahkan gereja yang sudah berumur ribuan tahun itu sekarang telah men, uh, pernah menjadi uh, museum ketika di zamannya Mustafa Kemal Atatürk. Tapi alhamdulillah di zamannya di zaman sekarang ini Recep Tayyip Erdogan alhamdulillah telah diubah lagi menjadi masjid dan orang yang pertama kali atau pemimpin yang pertama kali ikut jumat di konsep novel itu adalah Recep Tayyip Erdogan ya. jadi selama memerintah ini dari 1453 sampai 1484 Muhammad Al-Fatih telah membangun sedikitnya 300 masjid di Istanbul salah satu masjid yang termasuk adalah masjid biru yang terletaknya tidak jauh dari Hagia Sophia dan hanya terpisahkan oleh taman air mancur yang indah seperti itu kita bisa ambil inti sari sini nah. kita sebagai muslim memiliki banyak partner yang bisa memotivasi diri kita bukan hanya rasulullah bahkan panglima-panglima islam yang dulu pun itu bisa menjadi partner-partner kita janganlah kita ditanya siapakah khoy bin Wahid? kita tidak mengetahuinya kita ditanya siapakah sama al farizi kita tidak mengetahuinya nah. ini adalah zaman milenial tapi kita tidak boleh buta tentang sejarah dan kita tidak boleh buta tentang ilmu nah setelah ini kita sampai sini dulu ya guys Kita akan lanjutkan besok Mungkin Kita akan bahas tentang kebangkitan Islam di Turki ya yes. Kita akan bertemu lagi besok